Assalamualaikum, hai semuanya, semangat pagi! Welcome back to my channel. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membuat kue yang mudah banget, ya. Cara membuatnya, bahan-bahannya juga mudah banget, ya. Di sini, kita menggunakan peralatan yang seadanya di rumah. Oke, teman-teman, bagaimana cara membuatnya dan bahannya apa saja? Let's go, kita langsung saja eksekusi kita buat kuenya. Let's go Oke teman-teman langsung saja kita buat kuehnya Di sini ada 8 sendok makan margarin Kita campurkan dengan 7 sendok makan gula halus Oke kita ayak supaya benar-benar tidak ada yang menggerindil ya Selanjutnya kita aduk sampai merata ya Sampai berubah warna menjadi putih pucat Dan ini saya tidak menggunakan mixer Tapi teman-teman bisa menggunakan mixer untuk mengaduknya Oke okay. Oke okay, teman-teman setelah berubah warna seperti ini Kita masukkan satu butir putih telur Dan kita aduk rata kembali Setelah rata, seperti ini kita masukkan 10 sendok makan tepung terigu Kemudian masukkan kembali 2 sendok makan tepung maizena masukkan juga 1 sendok teh vanili. Boleh menggunakan vanili cair ya. Kita aduk rata. Oke teman-teman, ini sudah tercampur rata seperti ini dan di sini saya menggunakan oven tangkring. Di sini loyangnya sudah saya olesi dengan margarin teman-teman juga bisa menggunakan teflon untuk memanggang kue ini. Oke, teman-teman, sekarang kita cetak dengan sendok saja, atau mungkin teman-teman bisa juga menggunakan cetakan lainnya ya teman-teman. Nah, di sini saya pakai sendok aja yang simpel, saya taruh di sini nanti akan melebar secara sendirinya. Oke, teman-teman. cara buatnya simpel banget teman-teman dan menggunakan peralatan seadanya aja di rumah oke kita cetak seperti ini sampai adonan habis ya teman-teman oke teman-teman agar kuenya tampilannya lebih menarik saya akan berikan topping di sini menggunakan ini ya teman-teman boleh menggunakan uh, topping lainnya ya atau boleh juga menggunakan Lelehan coklat cair Yang akan diberikan nanti Setelah kuenya matang Tapi kalau memberikan seperti ini bisa Sekarang sebelum dipandang Oke teman-teman Oh ya teman-teman Bagi teman-teman yang menggunakan Teflon untuk memandangnya Jangan lupa untuk ditutup ya Teflonnya agar kuenya bisa lebih matang merata. Sini saya panggang dengan oven tamping dengan api yang kecil ya teman-teman dan sering diperiksa dicek kalau di bawahnya sudah kuning kecoklatan artinya sudah matang kue Oke teman-teman. Oke teman-teman ini dia hasil kuenya cantik banget rasanya gurih manis renyah ya dan ini bisa juga untuk ide mengisi toples kue lebaran kita. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe-nya. Dan jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar dan share agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi. Dan saya tetap semangat dan terus semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.